Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi game PCSX2 atau game PS2 di PCSX2 yang sound efeknya atau mungkin musiknya tuh hilang gitu dan mungkin kalau kalian pertama kali buka gamenya gitu atau mungkin kalian boot gamenya itu ada tapi setelah kalian uh, load dan kalian masuk ke gamenya itu gak ada gitu untuk uh, sound efeknya gitu di sini kita akan coba dulu lihat contohnya kayak gimana ya di sini kita akan uh, jalanin aja gamenya kita akan pilih aja yang fast gitu aja nggak usah yang full dan di sini sebenarnya nggak ngaruh sih uh, yang mana yang kalian pilih gitu dan di sini kita hanya akan melihat aja contohnya kayak gimana. Dan di sini untuk musiknya ada gitu ya dan musiknya juga jalan gitu ya. Cuman di sini kita akan skip aja. Cuman saat saya di sini uh, klik uh, tombol manapun gitu ya karena di situ ada tulisan press any button. Ini untuk suaranya tuh nggak keluar gitu. Di sini kita akan uh, pilih aja gitu. Di sini kita akan coba untuk uh, load game. Di sini kita akan pilih gitu ya untuk uh, gamenya. Dan di sini untuk audionya tuh nggak ada gitu kan di sini misalnya jalan-jalan uh, gitu ya untuk uh, buka item dan sebagainya itu gak ada gitu untuk uh, suaranya gitu dan sebenarnya masalahnya ada pada limiter gitu ya. jadi limiter di sini kalian bisa melihat di sini untuk limiternya di sini limiternya saya matiin gitu ya jadi kalau nggak di limit ini bakal jadi gede gitu fpsnya tapi tergantung juga dari laptop atau pc kalian kuat atau enggak kalau laptop saya lumayan bagus gitu untuk jalanin esek 2 jadi di sini FPS-nya sekitar 120 atau kalau ya di sinter tentu bisa 200 atau 300 gitu. Dan itu yang membuat gamenya menjadi hilang gitu untuk sound effect -nya. Mungkin karena suaranya nggak diproses ya saat kalian membuka gamenya gitu. Dan untuk cara mengatasinya adalah kalian, kalau misalnya kalian masih tetap pengen gitu ya untuk pakai limiternya, kalian bisa matiin dulu limiternya gitu ya. Di sini untuk limiternya, di sini saya... Uh, udah ganti ke normal gitu ya di sini saya udah pencet F3 gitu untuk uh, mati limiternya kalian bisa exit dan kalian bisa klik sistem terus kalian klik yang uh, boot lagi gitu ya fast gitu pilih aja yang fast atau yang full nggak jadi masalah sih ya dan setelah itu seharusnya untuk audionya bakal balik lagi sih ya. dengan sound effect sound effectnya gitu dengan uh, musiknya juga gitu dan di sini untuk rebootnya untuk audionya ada di gamenya pun nanti bakal ada gitu dan setelah kalian boot gitu ya tanpa limiternya nyala kalian di sini bisa langsung uh, nyalain limiternya dan suaranya masih tetap ada gitu di sini ya kan dan di sini juga kalian bisa mendengar untuk audionya dan sound efeknya udah balik lagi gitu ya sini kita akan load saja dan di sini kita akan uh, langsung buka gitu ya untuk gamenya sini limiternya udah uh, dibuka gitu udah max gitu udah nggak ada limit sama sekali dan kalau jalan ke sini misalnya udah jalan ke sini ini bakal jadi cepet banget gitu dan mungkin karena saya uh, lagi rekam juga gitu atau lagi record juga jadi cuma 60 fps nya kalau di tempat yang kosong ini bisa sampai 200 dan saya main di scene c 3 ini jujur ini larinya tuh kayak jogging gitu jadi limiternya saya matiin biar laginya kenceng gitu jadi ya biar uh, menghemat waktu saya aja sih main game ini gitu dan ini jadi intinya cukup gitu doang sih cukup kalian matiin untuk limiternya gitu tinggal kalian pencet F3 aja tergantung dari shortcut uh, PCSX2 kalian tinggal kalian matiin limiternya kalian bisa ke config kalian bisa ke video terus ke Windows setting ya uh, bukan window ya di GS mungkin nah ya di GS, GS setting gitu ya di sini ada frame limiternya kalian bisa uh, klik untuk yang disable frame limitingnya untuk di uncheck ini berarti kalian bakal ngelimit gitu ya, untuk speednya kalau dicek berarti bakal dibuka gitu untuk limitnya gitu nah limit ini tujuannya adalah untuk ngelimit gamenya biar enggak speednya tuh 200% gitu jadi biar uh, kalau misalnya kalian lari gitu biar ya biar terkendali aja sih cuman tergantung juga penggunaannya gitu kalau saya untuk uh, battle yang ya bisa dibilang uh, gitu atau mungkin boring gitu atau mungkin repetitif kayak ya yes, sih Megami Tensei ini apalagi ada random encounter gitu jadi saya pakai uh, disable frame limitingnya ini saya nyalain gitu dan ini jadi cukup segitu doang saya untuk videonya setelah itu kalian setelah uh, matiin untuk frame limitnya kalian bisa close gamenya kalian bisa buka lagi gitu ya tapi jangan di resume atau mungkin jangan dilanjutin karena sound efeknya nggak akan balik gitu, kalau di kalian resume ini, atau mungkin load state ya, itu nggak akan balik gitu untuk audionya. Jadi kalian harus reboot gamenya, gitu, baik itu fast atau full nggak jadi masalah. Dan setelah itu kalian klik yes aja, kalau ada dialog yang kayak gini kalian yes dan udah gitu, nanti kalian bakal uh, balik lagi untuk audio dan sound efeknya gitu. Dan yang jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan teks watching. Bye bye.